Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik di sini saya menyampaikan informasi dulu ya Terkait Apa, apa yang disampaikan oleh para nabi Ini saya ambil beritanya dari media online Indo.tv Ya, dengan judul para napi kaget, ternyata Habib Rizik Sihab sangat berbeda dengan yang diberitakan media. Menantu Habib Rizik Sihab, Muhammad Hanif Alatas bin Abdul Rahman Alatas atau Hanif, Habib Hanif di channel Youtube Repli Harun bercerita tentang pandangan para napi terhadap Habib Rizik Sihab. Seperti diketahui, Habib Hanif juga dipenjara dalam kasus rumah sakit Umi dengan ponis satu tahun, sementara Habib Rizik siap diponis empat tahun. Namun, kasasi MA dikurangi jadi dua tahun. Habib Hanif mengatakan saat di dalam penjara Mabes Polri, Habib Rizik itu mengajari para napi. Uniknya materi yang diajarkan Habib Rizik Syihab tidak hanya tentang ilmu-ilmu syariat. Tapi juga ditanamkan tentang cinta tanah air. Habib Hanif bercerita para napi yang diajar Habib Rizik Syihab sampai terheran-heran. Ternyata sosok Habib Rizik sangat berbeda dengan yang kerap diberitakan media-media. Nah misalnya ini karena beliau itu kalau dibelah dadanya NKRI sekali sebenarnya saya kenal betul beliau yeah. ada satu cerita menarik jadi di Mabes itu kan kebanyakan yang tahanan di blok narkoba itu yang masih berproses hukum yeah. jadi ada satu dia saat ini kalau bahasa anak penjara udah terbang udah pindah ke lapas ya yeah. sidangnya pun di luar daerah pada saat hmm. itu jadi setelah Habib mengajar, saat itu Di sela-sela ngajar, beliau menanamkan Hal-hal yang berkaitan dengan cinta tanah air Cinta NKRI Tatuan anaknya, tatoan hmm. Saya lupa namanya siapa tapi Saya ingat wajahnya hmm. Karena tahanan ini silih berganti Jadi kadang-kadang kita nggak hafal namanya Terus dia datang sama saya setelah selesai saya Habib mengajar pagi ini Setelah beliau ajarkan tanamkan cinta untuk NKRI Be, kok habib berisik beda Sama yang saya dengar di media ya Selama ini kok kesernya anti Pancasila Anti NKRI yeah. Radikal. radikal sekali, tapi kok di sini malah diajarkan cinta tanah air sama beliau cinta NKRI. Nah, itu saudaraku baik di sini kita sedikit bahas ya. ini para napi terheran-heran ya dan para napi banyak yang diajari selain terkait agama juga masalah cinta tanah air. Maka di sini saya bisa mengatakan bahwa HRS itu sudah seperti wadi Allah di bumi. Ya. Selain mengajari tentang agama, ya sebagai pedoman hidup manusia, baik dunia untuk akhirat. Juga di, di sini. Menanamkan tentang cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah mereka-mereka yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi terhadap negaranya. Jadi, siapapun yang disebut seorang nasionalis, pasti cinta tanah air. Cinta tanah air ini. Banyak sekali penjabarannya. Membela tanah air, cinta tanah air ini penjabarannya banyak sekali. Jika engkau mencintai tanah air ini. Maka janganlah engkau berpikir. Apalagi menjalankannya. Untuk menyerahkan. Pengelolaan sumber daya alam kepada bangsa asing. Itu adalah wujud cinta tanah air atau bela tanah air. Jangan serahkan sumber daya alam kita dikelola oleh bangsa asing. Apalagi contoh cinta tanah air. Jangan korupsi. Itu bagian daripada bela tanah air. Cinta tanah air. Tidak boleh korupsi. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu bagian dari pemerintah tanah air mencintai tanah air ini secara seutuhnya. Tidak melanggar hukum, itu sudah ikut membela tanah air, itu sudah termasuk cinta tanah air. Tidak membiarkan sejengkal pun tanah lepas. Tidak boleh lagi ada seperti si padang ligitan lepas, timur-timur lepas. Kalau itu lepas, berarti... Kita ini tidak cinta kepada tanah air kita. Sekarang Papua. Nah, salah satu ciri-ciri wali Allah yang pernah saya tahu adalah di mana masyarakat luas menceritakan suatu sosok terkait kebaikan-kebaikan suatu sosok manusia yang tidak pernah dia jumpai. Yang saya ulangi, yang pernah saya tahu terkait sosok seorang wali Allah adalah mereka-mereka yang selalu dibicarakan kebaikannya oleh masyarakat luas, walaupun masyarakat luas itu tidak pernah ketemu sosok tersebut. Itu adalah diantara ciri-cirinya. Dan banyak ciri-ciri yang lain. Dan akan selalu dikenang, akan selalu diperbincangkan terkait apa-apa yang pernah diajarkan. Agar hidup di dunia itu berkualitas, ya agar hidup di dunia itu berkualitas untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat kelak. Begitulah, dan kemana-mana sosok wali Allah itu, kemana-mana dan di mana-mana selalu dinantikan keberadaannya. Seorang wali Allah yang selalu dibicarakan di mana-mana, tentunya mereka digerakkan karena ilmu. Karena ilmunya. Bukan karena fisiknya, tapi karena ilmunya. Nah sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hamba-hambanya yang berilmu. Apapun bentuk ilmu itu, Baik ilmu agama, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang kemajuan, dan berbagai macam ilmu. Itulah ilmu. Jadi jangan berpikir bahwa hanya kitab saja disebut ilmu. Tidak, ilmu itu luas cukupannya. Intinya orang yang berilmu adalah pada akhirnya. Dia menyampaikan ilmu itu dan diterima untuk kebaikan semua orang. Jadi kepada saudara-saudaraku yang masih menghina, mencaci, memaki, merendah, kemuremekkan Habib, Rizik siap, berhentilah kalian kawan. Ya, berhenti. Tidak perlu lagi. Ya, kalaupun ada kekurangannya Habib Rizik siap. Itu sebagai manusia biasa. Di masa lalu ya. Itu saja kawan Tolong bagikan videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati